Guys, ini adalah cara untuk mengupload video ke Youtube, ya guys ya. Pertama-tama kalian pergi ke Google Chrome, terus kalian klik Youtube, kalian cari Youtube Studio seperti ini, guys ya. Youtube Studio, ah, kalian pilih yang, yang di atas kali Youtube Studio, https youtube-studio.com, oke okay guys ya. Sebentar lagi loading, guys ya. Ah, setelah kalian udah masuk ke akun kalian, guys ya, terus kalian klik tombol di pojok, aduh, salah guys. Pojok atas seperti ini, bentar guys, kita perlihatkan. Ah, tombol upload video tersebut, guys ya, kalian klik. Oke, okay. kalian udah klik, ah, lalu, lalu kalian pilih file. Pilih file yang mau, atau pilih video yang mau kalian upload ke YouTube, ya guys ya. Kita izinkan, izinkan, dan, ah, ambil dari file ya, guys ya, file. Kalian ambil dari file. Terus setelah itu ah kalian silahkan kalian pilih video mana yang mau kalian upload ya guys ya. Saya akan mengupload video saya guys. Oke guys ini sedang mengupload nah dan di sini kita udah dibawa ke sini guys ya. Dan ini masih detail. Lalu kalian masukkan judul dari video tersebut guys. Kita masukkan judul video saya dulu guys ya. Saya masukkan judul video saya beli akun free fire. Oke guys ya ini adalah judul dari video saya ya guys ya, bukan video kalian. Jadi kalau kalian mau upload video, kalian tulis judul dari video kalian tersebut. Di sini kita di deskripsi jangan lupa like dan subscribe guys ya. Oke, lalu kalian klik upload thumbnail atau ini upload gambar, dan supaya bikin para viewers tertarik, tertarik akan channel kalian, guys ya. Kita izinkan dan silakan pilih gambar. Gambar di sini saya akan pilih gambar, sahanya. Ah dan ini adalah gambar yang akan saya pilih untuk menjadi tumbal, guys ya. Oke, okay guys, itulah Playlist, kalian klik pilih playlist. Oke, di sini kita tidak ada playlist, kita klik buat playlist, buat playlist ya guys ya, tambahkan judul, judul beli akun Free Fire aja lah, beli akun Free Fire, visibilitas, visibilitas publik aja, ya ya. kita klik buat, dan ya, langsung kalian klik centang ya guys ya, kalian klik kotak, beli kotak dari playlist tersebut kita terus kita klik selesai. Oke, di sini, apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Ini kan beli jual beli ya, guys ya, anak-anak pasti tidak tahu jual beli. Oke, kita klik tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, guys ya, kayaknya nah, terus kalian klik berikutnya di pojok bawah kanan. Oke, nah, dan di sini kita masuk ke elemen video, guys ya, elemen video. Terus kita klik tambahkan kartu, kita klik tambahkan ya, guys, tambahkan. Oke. Sebentar Dan ini adalah elemen video guys Elemen video Kita klik tambahkan apa guys ya Terserah kalian mau Kita tambahkan Playlist aja lah Playlist Beli apa saja playlist Kita klik beli akun Kita klik Playlist yang tadi guys ya Setelah kalian udah menempatkan Playlist kalian klik simpan Oke okay, guys Dan sudah Kita pergi ke pojok bawah lagi Berikutnya guys ya Di pojok bawah ah, di sini Kita Pemirik dan kalian lihat di detail udah ada tanda centangnya elemen video udah tanda centangnya, guys ya. Dan di sini memperkenalkan pemeriksaan Jika anda mempublikasikan kami akan memeriksa video anda untuk menemukan masalah cipta dan membantu anda menyelesaikannya. Oke, guys ya. Kita klik berikutnya aja di pojok bawah, guys ya. Berikutnya. Oke dan sudah di sini ya. Di sini sekarang giliran Terairnya guys ya kalian lihat di atas pemeriksaan belum tanda cintanya guys ya itu nanti setelah kita udah upload video udah 100% baru pihak YouTube memeriksa channel kita baru nanti pemeriksaannya diberi tanda centang ketika kalian tidak melanggar komunitas atau panduan peraturan YouTube guys ya di sini kita klik publik siapa publik ah ingat siapa saja dapat menonton video publik ini kita klik setel sebagai premier instan publik aja guys ya publik dan setel itu kalian klik publikasikan oke, tapi kita saling dulu link youtube channel kita guys ya link itu channel kita deh kita udah bersesan terus kita klik publikasikan di bawah ujung pojok kanan guys ya oke sedang mail atau sedang memproses guys ya dan kalian lihat video sedang diupload. upload Video Anda akan ditayangkan secara primer setelah upload dan pengurusan selesai. Biarkan tab browser ini terbuatnya terbuka hingga proses upload selesai. Jadi berarti kalian tidak boleh keluar dari browser ini ya guys ya. Kalian tidak boleh jenis klik tutup gak boleh guys ya. Kalian nggak boleh matikan HP kalian semuanya. Pokoknya gak boleh guys ya. Kita tunggu aja. Dan sekarang video saya udah 37% guys ya. 9 menit lagi. Oke kita tunggu aja guys ya atau kita skip aja lah. Oke okay guys, dan di sini udah 99% ya guys ya. 99. Oke, okay, mengupload 100%. Kita tunggu dulu guys ya. Kita tunggu dulu. Oke, okay, upload selesai. Proses akan segera dimulai. Masih tunggu ya guys ya. Jangan tutup dulu. Proses akan segera dimulai guys ya. Jadi, video Anda dengan versi definisi standar harus selesai diproses sebelum ditayangkan sebagai premiere di YouTube. Oke okay guys ya, di sini lagi diproses guys ya, kita tunggu dulu, jangan dulu tutup guys ya, tunggu dulu sebentar aja, ini tidak lama guys ya, tidak lama. Dan sudah 95% oke, okay. tidak lama guys ya, ini sekitar 2 menit aja guys. sembilan puluh oke dan sudah sembilan puluh persen guys ya satu persen lagi satu lagi satu lagi guys Satu oke okay, Dan memproses versi HD Sebentar guys Tunggu lagi guys Jangan dulu tutup Ini sedang memproses versi HD Ini adalah langkah terakhir guys ya Dalam mempos Dan pemeriksaan selesai Tidak ada masalah ditemukan guys ya Berarti yang tadi pemeriksaan itu Udah dicentangkan guys ya Oke okay guys Dan kita berhasil upload video Oke okay guys Bagi kalian ini adalah cara untuk memposting video di Youtube guys. Jadi kalian jangan lupa like dan share and subscribe guys ya. Supaya channel ini lebih berkembang ke depannya. Sebelumnya terima kasih bagi kalian yang udah nonton channel ini. Atau udah nonton video ini selama sampai habis ini guys ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.